saya sudah berada di bekas jembatan yang arah ke Kartasuro nih Nah. di sini nanti ada satu apa dua jembatan lagi nanti. Bentar ini saya balik dulu gambarnya. nah ini dia bekas jembatan jembatan kereta api yang mengarah ke pabrik gula Colomato. di sini jembatannya masih utuh mantrelnya mungkin sudah dicabut oleh PT KAI. Nah, di sana ada bekas eh ada bekas ada patok tanah milik PT KAI itu. Nah. Tuh di sini pada rel tapi orang ketebu nah sini ada bekas-bekas tepung Nih. Nih. oke lho simak terus video saya kali ini sampai dengan selesai nanti ini saya akan Nah, kalau sore, lagi, jangan di sana, bisa nanti di sana, bisa dilewati. Oh iya, ini untuk bagian bawah dari jembatannya. Kakak jembatannya bersih, baca nih. ini. Ini jaman berantai ini, masih kuat. Nah, di sana bisa dilewati. Nanti di pinggir jalan ini ada rel kereta api ini. Nah, di pinggir jalan tepat ini. Tadi lokasi saya yang menemukan jembatan tuh di sana. Nah, di sana tuh. Oh, ya di sini saya juga menemukan patok tanah milik milik PT KAI. Nomor aset 330 strip-06 strip KSR strip-at milik aset KI daf6 Yogyakarta kelor simak video ini sampai dengan selesai di sini ada bekas selokan kecil eh itu. itu masih darahnya loh